Karena itu ada orang yang berkata gini, apa gunanya sih doa? Apa gunanya menyanyi-nyanyi seperti ini memuji-muji Tuhan? Baca Alkitab apalagi? Apa gunanya? Gunanya di sini, saudaraku. Karena ada hal-hal tertentu yang berkenaan dengan hati. Khususnya rasa aman di dalam jiwa. Itu nggak bisa diperoleh lewat rapat direksi. Atau dengan koneksi siapapun. Itu hanya ada di atas lututmu. Kau temukan damai sejahtera. Dan itu nanti yang akan menentukan pilihan-pilihan hidupmu. Hatimu yang akan menyelesaikan masalahmu. For the secure, segala, bagi orang yang aman, setback, kayak Daud mau dilempari di, di siklak, tapi malah justru menjadi kemenangan, dia bisa putar balikkan keadaan. Bagi orang yang aman dalam Tuhannya, segala sesuatu yang sifatnya sebuah tes atau ujian menjadi testimoni atau kesaksian,